anda Dewo Spin 88 ini merupakan salah satu situs slot online tergacor dengan tingkat kemenangan RTP paling tinggi tentunya guys ya. Dan di Dewo 88 juga banyak benefit yang kalian dapat, sadar cuy. Dari mulai transaksi depo dan WD dijamin cepat, padat, akurat dan terpercaya cuy. Pokoknya jangan ragu lagi ya cuy. Di Autospin88 juga merupakan salah satu situs slot online tergacor di Indonesia Dengan tingkat kemenangan RTP paling tinggi daripada yang lainnya ya guys ya Pokoknya langsung aja yang belum mempunyai ID-nya di Gaskin, Gaskin, Gaskin, dan Gaskin ya guys Autospin88 solusinya ya cuy Gaskui Oke cuy, tanpa banyak cakap lagi ya guys ya Langsung saja kita ke in-game nya gitu boy seperti biasa kita hanya bermodalkan satu seribu perak saja, ingin menghancur leburkan si kakek kuntul ini ya guys ya, lihat aja dikasih yang mantap mantap tentu saja dengan pola pola terbaru pola pola andalan nih cuy, pokoknya mantap jiwa lah cuy. Oh ya cuy, tapi gua juga tidak lupa mengingatkan kembali ke kalian semua gitu kan guys. Main slot game ini diusahakan menggunakan duit bebas, ya guys. Ya, jangan sampai kalian semua menggunakan duit beras gitu, kan cuy? Apalagi duit orang tua, gitu kan, boy. Katakan game ini juga sangat beresiko, ya cuy. Terutama buat kalian semua, bocil-bocil santuy yang belum mencapai umur 18 tahun ke atas, lebih baik jangan, ya cuy. Karena kita sih di sini hanya sebatas hiburan aja, anjing, hanya sebatas nyari uang tambah-tambah rokok saja, gitu kan, cuy. Pokoknya, simak terus videonya, karena di akhir dan di pertengahan laga ada kejutan yang spektakuler gitu kan, Pokoknya, jangan skip-skip ya guys ya Selamat menonton, selam salam jackpot, salam sensasional, skuy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 See the horizon